Ma. Sudah bayar itu ada tiga orang anak yang warga Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto kemudian dia katanya tidak masuk sekolah bertiga boncengan ke sini mandi-mandi rencananya yang dua orang mandi kemudian yang satu orang itu merasa dia tidak bisa berenang dia tidak ikut mandi yang dua orang itu mandi kemudian yang satu orang ini karena merasa tidak bisa berenang dia tidak ikut, kemudian belanja, beli minuman, kembali ke pinggir kali, pinggir sungai berantas itu, rekannya yang dua itu sudah tidak ada. Baju dan sandalnya tetap berada di atas. Untuk anak itu sendiri, tadi pergi ke sini pas jam sekolah atau bagaimana? Jam sekolah, karena sekitar jam 9. Berarti pasti bolos sekolah tadi? Kira-kira begitu. Barang bukti yang kita amankan, sandal dua pasang, kemudian bajunya yang dua orang. Ya, untuk pencarian pertama, kami turunkan satu perahu e, silinder untuk perahu karet, untuk e, masuknya untuk orang Medan dan sekaligus penyisiran awal. Sesuai dengan SOP yang kita jalankan, kita tadi bergerak jam 4, seperempat, sesuai dengan SOP, kita nanti akan berhenti di jam 5. Jam 5 sore akan kita lakukan evaluasi apa-apa kendala hari ini. Apa lonyu sandale mencopot. Sandale melepas. Oke. bener kita ya nanggur mobil mobil ya ya ya dan gimana permas 14. Ambil. Hingga sore hari ini, Alhamdulillah, dua korban sudah di, bisa dievakuasi oleh tim sar gabungan. Nah, satu korban tadi ditemukan uh, di dekat damsipon. Nah, itu sekiranya itu 14 kilo, 14, 14 kilo dari uh, titik diduganya korban hanyut. Prosedur yang kedua pada sore hari ini juga alhamdulillah bisa ditemukan korban yang uh, kedua jarak tempuh dari tempat kejadian musibah sekitar 4,3 kilo seperti itu. Penemuannya uh, posisinya sudah mulai mengapung, nah, sudah mengapung seperti itu uh, dan posisi tengkurap.